pasar dulu guys kita ke pasar, Hai. bikin baper kami mah. Sepir tanggal Sepir tanggal balik kabel, Ini balik kabel. Kok. Tanggal merahnya kita masak aja Jalan-jalan harusnya Ngapain jalan-jalan Jalan-jalan kan harus punya duit Guys Lihat guys awal lo buat lain tapi kita maju ya and... Kocok bela, hari tengantri, ya. Kurang ini mengantri, be males, jadi lebah pelayan tepung Jakarta lancar, sepi hari libur. Giliran hari-hari biasa, wah. Uh. <SILENCIO> disahat, Tapi dekat ke Agen Uyutnya sih Ya Allah tabung gas dibawa ampun. Tabung gas kan kosong. Jadi senang. Oh, banyak. Susah. libur biasanya buka mana Oh cek mana hari libur ma sembahyang Oh sembahyang gereja terbalik Dokon itu buka tuh ya? Bagaimana? Banyu nah. biasa orang belanja Buka eh. pasar pasar ya, pasar gajah nyamuk Pasar ribet akhirnya doang Peran kita guys, tokonya tutup mengenakan, tapi meng kalau arti kerasi malas, saya tidak perasaan malas teh ya <tik> rasa ayo stop nyampe nyampe nyampe